Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, terpantau naik baik untuk cetakan UBS maupun Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp561.000, naik Rp1.000 dari harga kemarin, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga 514.000 rupiah, tidak berubah dari harga kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga 1.018.000 rupiah, naik 2.000 rupiah dibandingkan harga kemarin. Sementara itu emas UBS dijual seharga 963.000 rupiah, naik 1.000 rupiah. Sementara itu, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.852.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.720.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 10 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.